Guys, jumpa lagi dengan VR. Selamat pagi, semuanya. sangat sukses. Kali ini VR akan memberikan tutorial membuat card di salah satu video kita. Nah, teman-teman yang belum subscribe sudah subscribe gratis. Nah, untuk selanjutnya kita di tampilan ini, teman-teman. Kita klik channel di sini, logo channel di sini, udah klik. Adobe Premiere Beta nanti lari, lari ke tampilan seperti ini. Nah setelah di tampilan ini kita ke Edgar Studio klasiknya di sini kita klik. Nah setelah itu kita skip di sini teman-teman. Edgar ini sama persis dengan End Screen. Bedanya End Screen itu ini notifikasi videonya tampil di akhir karena Edgar ini di notifikasi di atas video kita. Nah di sini teman-teman kita sudah masuk di kreator studio. Di sini ada beberapa video kita. Klik salah satu video kita yang akan kita masukkan cardnya di sini. Klik edit. Nah setelah di sini teman-teman cards di sini teman-teman kita klik di sini. Kalau end screen ini tampilan videonya di akhir pemutaran. Nah kalau yang kalau yang card ini nanti sesuai teman-teman di sini di sini tempat penampilan notifikasinya nanti di sini tampilan notifikasinya di sini pemberitahuannya akan muncul. Nah di sini untuk mengatur teman-teman menyesuaikan di menit berapa nanti eh, pemberitahuannya akan muncul di sini notifikasinya setelah ini kita di sini add card di sini teman-teman kita klik nah di sini teman-teman mau menambahkan channel ataupun video nah yang terpenting untuk teman-teman tambahkan -teman, video saja maksudnya biar menambahkan viewers di video-video kita yang sudah di upload nah di sini teman-teman klik -teman, di sini teman-teman klik Nah, kemudian nanti di tampilan seperti ini, di tab seperti ini, nah disini video-video yang ingin ditambahkan, jadi teman-teman eh, mau pilih video apa, misalnya disini playlist, nah disini playlist ini eh, yang sudah membuat playlist, nanti ada seperti ini, sering ditambahkan playlist ini, nanti juga muncul video-video ini, nah saya sudah upload video saja di sini. ini nah di sini teman-teman video salah satu videonya yang akan dimasukkan di bagian kotak notifikasinya saya akan masukkan video ini kita klik di sini kemudian klik, klik di sini nah di sini teman-teman di sini sesuaikan di bagian menit berapa nanti akan tampil misalkan satu menit nanti akan tampil nah di sini teman-teman kita klik di sini kita contoh Nah, di sini akan tampil seperti ini kalau kita klik. Tapi kalau notifikasinya berupa tulisan di sini, sugesti di sini. Nah, di sini teman-teman jumlahnya ini sampai 5 video di sini, di satu video jumlahnya menambahkan tertulis ini 5, 5 video. Jadi, di sini adalah posisi untuk menentukan beberapa menit. Kemudian nanti akan muncul pemberitahuan di sini. Kalau yang nontonnya diklik nanti muncul seperti ini. Nah seperti ini. Nah perbedaannya kalau headcut ini berupa notifikasi di bagian atas video. Nah kalau end screen ini nanti di, di pemutaran terakhir nanti ada muncul di sini video, di sini video ataupun beberapa atau elemen. Nah di sini teman-teman manfaatnya menambahkan. Edgar di sini, Maksudnya ini menampilkan sebuah video yang sudah terupload lebih dahulu. Kemudian kita memberikan notifikasi di video-video lainnya. Nah di sini nanti akan tampil. Kita klik plus. Nah di sini adalah tampilan untuk notifikasinya teman-teman. Bayangkan teman-teman menonton video channel lain kemudian tiba-tiba ada notifikasi untuk video di sini. Nah inilah cara membuatnya, Kita contoh. Kita play. Oke, okay, saya tinggal okay, nah, kita play coba. Nah, di sini teman-teman. Di menit ke berapa? Nanti di sini ada. Nah, di sini di sini notifikasi Jadi ketika memutar video nanti di sini notifikasinya di karena di sini posisinya satu menit kemudian. Nah misalnya teman-teman mau menambahkan lagi tinggal klik di sini, klik lagi di sini, klik, klik kemudian klik lagi. Nah tambahkan video yang teman-teman inginkan. Misalkan menambahkan ini, klik di sini, nah di sini teman-teman geser lagi sesuaikan posisinya di beberapa menit tergantung teman-teman jadi mana nah oke okay, teman-teman sekian dari VR uh, tutorial menambahkan ikat di sini teman-teman untuk yang belum pada warna merahnya padamkan dan klik bell atau loncengnya untuk notifikasi video berikutnya dari VR thank you for watching salam sukses bye